Tentang solat Jumat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang di hari Jumat mandi dengan mandi junub, maksudnya mandi dengan bersih, menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian pergi di awal waktu di hari Jumat, kemudian dia solat yang Allah perintahkan saheth masjid, kemudian dia dengarkan khatib, lalu dia solat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan pembersihan dosa dihubungkan dengan apa? Mandi yang bersih, baju yang bersih, ya, pakai minyak wangi sisir rambut dengan rapi. Jadi ini bagian dari syariat teman-teman sekalian.